Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita membahas tentang Tawaduk Habib Umar Kepada orang yang mengambil hartanya Bayangkan Seorang ulama dituduh Tapi beliau tetap sabar Belum kasih Belum menganggap dunia ini Hanya tempat yang beramal Bukan tempat mencari dunia Langsung saja Yang belum subscribe jangan subscribe Langsung saja kita mendengarkan saya kasih cerita Tentang guru kami Al Habib Umar bin Hafid Satu hari ada orang Marah-marah datang ke Habib Umar Dia ngaku Satu bidang tanah Yang semua orang tahu Bahwa itu adalah miliknya Ayahnya Habib Umar Namanya Habib Muhammad Bin Salim bin Hafid Dan diturunkan Sebagai warisan kepada Habib Umar bin Hafif Orang datang ke rumah mereka Marah-marah Ngaku-ngaku Bahwa tanah itu adalah miliknya Dia bilang tanah di jalan sana itu Sebenarnya punya saya kan Umar Habib Umar temuin senyum, Senyum Habis selesai orangnya bicara Oh Jadi tanah itu milik kamu Iya Habib Umar masuk ke dalam Ngambil surat tanah itu Yang memang Miliknya keluarga mereka Habib Umar Kemudian berikan kepada orang tersebut Jadi tanahnya Milik kalian, kata Habib Umar Betul Umar Punya kita tuh tanahnya Iya Kebetulan suratnya ada di rumah kami Jadi ambillah ini Dikasihin surat tanahnya sama orang yang ngaku Bahwa tanah tersebut miliknya Begitu masuk ke dalam rumah Anaknya bilang Abah ada orang aku ngaku Malah tanahnya dikasihin sama Abah Surat-surat -surat tanahnya sekalian Tapi Bumar sebelum dia pergi Bumar bilang Kalau ternyata tanah itu milik kalian Maafkan kami selama ini, surat tanahnya ada sama kami. Kalau ternyata tanah tersebut adalah milik kami, maka dengan saya serahkan surat ini, maka tanah tersebut halal bagi kalian. Masuk, anaknya bilang, "Wah, kenapa dikasihin, Pak?" Itu kan surat tanah punya kita, tanahnya punya kita. Kata Habib Umar, saya tahu Terus kenapa Abah kasihin salib duduk Iya, Abah Menurut kamu bagaimana Perasaan Abah Kalau nanti di hari akhirat Allah tanya, Umar Di dunia kamu rebutan tanah Bagaimana menurutmu Salim Memalukan bagi kita Untuk berebut dunia Di hadapan Allah SWT. Ya Allah Kemampuan menjaga hati Dimiliki Para ulama-ulama kita Semoga Allah Menjadikan kita sebagai penerus-penerusnya Sebagai pewaris-pewaris Allah sanis Muhammad wa ala Muhammad dan yang belum subscribe bisa subscribe agar kita bisa memberikan edukasi-edukasi Islam lain. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.